Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur untuk uh, pertemuan kami di Zoom meeting ini hari ini akan melanjutkan pembahasan kami di unit 3 biar Kau yang menolong kami kami bisa mengerjakan exercise-nya juga dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu saya. Ya. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu dinyalakan kameranya ya. Oke, okay, teman-teman Silahkan lihat ke kamera semuanya ya, teman-teman. Senyum. 321. Nah, ini teman-teman. Hari ini kita bahas unit 3. Unit 3 itu tentang sistem white concept. Jadi ada banyak istilah yang dipakai di SAP yang kita kenalan ya hari ini. Kemudian ini ada demonya, teman-teman kalau mau lihat ya untuk unit 3 dari yang sebelumnya Hari ini, tuh, kita akan membuat material dengan kode test strip MMB strip nomor login. Seperti itu, ini yang nanti kita buat. Nah, kalau hari ini kita sudah buat, nanti minggu depan, pada saat eh, modul pembelian procurement, teman-teman akan pakai barang ini. Kita akan belanja barangnya, jadi barang yang dibuat hari ini akan dipakai untuk minggu depan. Seperti itu, terus ada data-data yang diperkenalkan di sini, ada tiga ya, barang kita bikin baru. Kalau vendor sama customer, kita akan pakai, tapi strukturnya kita perlu tahu. Organisasi elemennya kita perlu kenal eh, seperti apa. Jadi, ini tiga master data yang kita akan pakai hari ini. Kita akan lihat, gitu ya. Kita akan lihat hari ini, kemudian seperti biasa, silahkan dicek eh, materinya. Kemudian ada kuis kecil sama assignment. Jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, yang assignment spesial, teman-teman, hari ini, satu Maret kan biasa ya, saya ada nunggu makan siang bareng. Ini sama CEO-nya Monsun, Monsun Simpa Abdi Minsha Boleh disimak, bapaknya kasih insight-insight ya buat teman-teman. Kemudian, nah ini kalau nanti sudah dibuat, barang yang T-strip MMB, kodenya T-strip MMB, strip nomor login, teman-teman screenshot hasil display-nya, lalu diupload di sini. Artinya teman-teman siap untuk Minggu depan kita modul unit 4 yang procurement. Ini kegiatan kita hari ini. Oke, hari ini kita lihat modul dulu. Silahkan teman-teman akses di bagian modul. Hari ini kita akan ke unit 3. Untuk unit 3 ada tiga hal utama yang dibahas tentang organisasi elemen. Tentang master data, sama tentang transaksi. Jadi, topiknya tiga ini, teman-teman. Kombinasi antara sales organization, distribution channel, sama division. Seperti itu. Nah, ini kita nanti akan lakukan transaksi ini sih di unit empat. Kalau di unit tiga ini, kita akan create master data barangnya supaya teman-teman bisa transaksi. Di minggu depan bisa transaksi pembelian, pembelian barang. Seperti itu, teman-teman. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Yuk, kita barengan ya. Sekarang kita di exercise 3 strip 3. Untuk create master data baru, kita perlu ke transaksi di sini. Logistik. Barengan aja ya, teman-teman. Material management. Material master. Material create general kodenya mm-01 silahkan barang yang kita mau buat t strip mmb strip nomor login bukan underscore strip ya biasa aman kalau sudah jangan lupa t strip mmb strip nomor login jangan pakai 00 ya teman-teman 00 punya saya Lalu, lihat ke tabel ya. Di tabel ada industri sektor yang ini, teman-teman. Di tabel ada industri sektor, mekanika engineering, material type-nya trading goods. Maka kita ngisi ke sini, teman-teman. Mekanika engineering, material type-nya trading goods. Sampai sini. Apakah ada yang ketinggalan? Sip, semua. sama Sip, ya. Ini view banyak pisan. Marilah kita isi datanya, ya. Caranya untuk ngeklik yang tadi view banyak, klik di sini, teman-teman. Select view, silahkan dipilih yang tadi jadi uh, view-nya, ya. Basic data, satu sales, org data, satu. saya lihat ini, ya. Teman-teman bisa klik sales, general plan, data purchasing. MRP satu dua tiga lalu sales general plan data ini sebenarnya nggak ada yang diisi di sini, tapi ciklis aja lah biarin. Sama accounting satu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ada delapan ya, yang wajib. Basic data satu sales ORG data satu sales general plan data, purchasing MRP123, Sales General Plan Data Storage 1, sama Accounting satu. Kalau kelewat dikliknya gimana? Ya nanti muncul. Cuman kalau ada kliknya seperti ini, nanti kayak ada tandanya teman-teman di tabnya. teh, ya, ketandain mana yang harus kita input datanya. Coba ya, saya lanjutkan kontennya. Ini ya, Sam. Nggak usah diisi, Sam, yang ini. Langsung aja plan seribu. Storage location 0001, Sales organization 1000, Distribution channel 10. Ini yang diisi. Nah kalau teman-teman punya kode barang yang sama, tapi tempatnya beda, ya berarti uh, beda ininya ya. Beda untuk perhitungan stok, segala beda. Terus misalnya teman-teman mau, mau tahu, apa sih 10001, 1010? Silahkan pakai tombol F4. Minggu kemarin saya punya janji ya, jelasin F1 sama F4 karena minggu lalu nggak jalan. Nah kalau F4 ini uh, possible entries, jadi silahkan diklik di sini, yang kaca pembesar atau tombol F4, nanti dia akan ngeluarin possible entries seperti ini. Jadi teman-teman bisa tahu 1000 itu berarti uh, untuk handbook, seperti itu ya. 1100, 1100 Berlin dan sebagainya. seperti itu. Ini mau lihat solid location 001 itu apa sih pakai F4? Nah, ini nol nol satu ya, tempatnya. Lalu, sales organization 1000 apa silahkan dicari. Nah, ini ya, 1000 itu Germany Frankfurt. Lihat distribution channelnya, kalau seribu berarti Germany Frankfurt yang direct sale. Kalau seribu ini berarti Germany Frankfurt yang final customer sale seperti itu. Jadi, ini udah langsung sama. Distribution channelnya, Seperti itu. Kalau nah, kita berarti yang 1000 sama 10. Continue ya teman-teman. Kalau udah, oke. Okay. Mari kita lihat strukturnya ya. Ini basic data satu. Nah, kalau di checklist tandanya kayak gini teman-teman. Tapi kalau nggak di checklist ini nggak akan keluar. Tapi tetap teman-teman bisa klik. Mari kita isi dengan menggunakan tabel nomor 2. Yang ini ya teman-teman. Ini adalah data-datanya. Usahakan jangan ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, teman-teman, tandai nanti kita change pakai MM02. Mulai dari yang pertama ya. Eh, kita barengan teruskan ya, teman-teman. Halo? Ya, Deskripsi dulu, diisi di paling atas ini. Printer. Nah, karena ini nanti bisa dipakai di quiz, bisa dipakai di latihan berikutnya, supaya teman-teman merasa ini data teman-teman sendiri. Tolong dikasih nama. Misalnya printer meliana Nono. No. Supaya apa? Nanti pada saat teman-teman pakai data ini, pas nginput t mmb Nono, tiba-tiba keluarnya printer samuel. Oh, berarti bukan data saya. Saya salah input kode. Jadi harus keluar nama sendiri, printer, nama sendiri, lalu kode nomor login kita. Nanti pas customer sama vendor juga saya akan minta teman-teman untuk edit ya, supaya kita merasa data kita sendiri. Lalu, base unit of measure ini, PC saya nggak lihat lagi F4-nya ya, teman-teman. Kalau mau lihat-lihat sendiri, pakai kaca pengembesar atau tombol F4, saya langsung input ya. Material grup 001, lalu gross weight. Gross weight itu ada di bawah sini, nah, 9 kilo net weight-nya, kilo. Ada yang bisa cerita apa artinya ini semua? artinya test tip MMB strip00 -no -no. ini barangnya namanya printer satuannya PC bis ini ya kalau mau lihat macam-macam masa datanya ada kilogram ada liter ada ampere kalau PC ada di bawah nah ini PC PC itu PIS ya. Lalu ini material grupnya 001, berat kotornya 9 kilo, berat bersihnya 7 kilo, Kilonya di sini. Jadi teman-teman nggak -teman usah inputin kilonya, cukup angkanya aja 9 sama 7, kilonya ada di sini. Kalau sudah, kita lanjut ke tab berikutnya. Baik, sip ya semua basic data satu teman-teman. Ada yang tertinggal, tolong langsung interupsi ya, supaya kita barengan terus. Kan ini baru nyobain input data pertama. Aman, Cik. Sip ya? aman, Cik. Baik, baik. Lanjut. Udah nggak sabar tab berikutnya. Tab berikutnya, seharusnya satu, isi delivery plan. Masih ingat ya, delivery plan tadi udang, udang barang jadi. Berarti barang ini tuh barang jadi, bukan bahan mentah. Taruh di sini, delivery plan-nya seribu. Berikutnya, pajak. Pajak itu ada di sini teman-teman. Dia adalah barang yang kena pajak. Full text. Satu kan kodenya. Satu itu full text. Kemudian dari tabelnya ada ini. Uh, sales, satu sales Strip condition. Ini bukan tab baru teman-teman. Kita disuruh ngisi scale quantity sama month. Itu adanya di tombol ini. Jadi jangan sampai lupa itu ada di tombol ini. Klik, scale quantity-nya 1, amount 355. Artinya apa? Artinya barang ini itu kalau dibeli, quantity-nya 1, harganya 355 euro. Eh, Dari sini kita save aja, teman-teman. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini langsung pindah dia ke sales general pen data ya. Transportation group-nya diisi 0001. Deskripsinya lihat sendiri ya, teman-teman. Loading group-nya juga 0, 0, 0 1. Kalau ke sini, Fikri bisa nggak? Selesai general. Sales general. Bisa, Ci. Nah, berarti yang diingat-ingat yang tadi, yang belum ke input. Dari sini, teman-teman, lanjut lagi ke yang berikutnya. Pakai panah ini aja ya. Oh Balik lagi, Ci. Gak bisa, Ci. Gak bisa, Ci. Oh ya, udahlah. Saya beresin dulu yang lain. Nanti Fikri diulang aja kliatnya. Oke, okay, oke okay. ya. So, saya ingin like -in dulu yang teman-teman lain ya. Lalu ke purchasing, ke purchasing, teman-teman harus isi purchasing group ini. Kodenya B, nomor login. Nanti pada saat pembelian juga sama, teman-teman ditanya purchasing group ini kayak pengelompokan gitu ya, purchasing group. Lalu setelah purchasing ke MRP1. MRP1 diminta untuk mengisi MRP type PD. Pilihnya yang PD. MRP controllernya 0, 0, 0. Plot nya Plot size-nya EX. Sampai sini. silakan teman-teman. Takut saya kecepatan. Maaf Cik, dari purchasing ke mana sih? Dari purchasing ke MRP 1. Yang diisi PD, MRP controller sama lot size. Ini MRP 2. Yang diminta di MRP 2 itu plan delivery time-nya 2 hari. Schedule margin key-nya 0 no, 0 no, 0. No. MRT3-nya availability check-nya diganti 02 terakhir accounting satu Nah, ini diisi kan di sini kita nggak ngisi accounting satu ini kita price control-nya betul V moving average uh, moving price-nya 125 euro. Kalau udah terakhir masukin price control sama moving average, moving price, teman-teman save aja. Nanti dia akan keluarkan uh, message di kiri, selalu baca ya teman-teman di kiri, material, test, strip, MMB, strip nomor login, kreatif. Save. Nah ini kalau ngerjain exercise ini berarti exercise tadi yang 3 strip 1 udah kita kerjain, tapi langsung cepet. Sip, teman-teman. Masih, -teman. masih Sip. Jadi hari ini kita sudah bahas unit 3, kenala dengan istilah-istilah ada tiga ya topiknya organisasi elemen, master data sama transaction. Nah yang master data kita buat hari ini itu yang master data barang, kodenya T strip MMB strip nomor login, seperti itu. Minggu depan teman-teman siapkan data itu harusnya sih oke okay semua ya untuk lakukan proses pembelian barang. Nah barang yang kita beli itu yang nanti printer, minggu depan kita belanja printer. Lalu tadi juga teman-teman sudah merubah data sedikit di vendor sama di customer supaya nanti pas pakai data berasa itu ada nama kita, jadi nggak salah ya. Nggak salah dat, pakai data orang, seperti itu. Itu aja untuk hari ini, minggu depan kita bahas unit 4 yang eh, logistik pembelian. Teman-teman materi hari ini mohon ingat-ingat, nanti kita UTS itu kan kemungkinan praktek. Kalau praktek berarti kita akan lakukan input data seperti itu, tergantung dari kasus datanya ya yang di soal UTS-nya. Tapi diingat-ingat apa yang harus diinputnya. Saran saya sih bacanya dari tabel. Jadi jangan baca solution kalau yang 3 strip 3. Supaya nanti pas terima soal juga udah terbiasa, oh datanya memang harus diinput. Itu field-nya ini, ini, ini, ini, gitu. Itu aja paling untuk hari ini. Itu aja paling teman-teman buat hari ini. Terima kasih teman-teman.